Yuyu cek cek cek cek larang lagi bersama Otong Spin kali ini kita akan review game Get of Olympus. Kita bawa modal agak gede dikit lah guys 185. Kita target dari profit profit mantap lah. Kita main bar-bar saja di bed 4200an 4800 langsung kita coba quick 10 kali dulu. Ayo us. Hari ini kita main di CNN slot Slot, situs terkazur tersolid sampai jagat dunia akhirat jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di CNN slot untuk linknya, link gacornya ada di pin komen. langsung cus aja seluruh baru awalan dikasih skater semoga ada JP-JP mantap ayus kasih yang manis-manis awalan petir konek kuning atas kuning boleh merah kali dua yang lumayan face spin masih siap 13 lagi kasih teman-teman tak us, kuning jadiin, hmm kurang satu kuningnya, biru jadi, gelas kasih dong, puru uh, nggak mau, hijau kurang satu, sampai, tambah lurus sepuluh sisa free spin masih 11 lagi, aduh nggak mau naik kali lima cok, uh, kasih us, gelas-gelasnya kasih us. petirnya dong. Tampil dua belas masih sisa banyak frisbee lumayan lumayan kita nikmatin kasih sebentar. Ayo us, um, boleh? Hmm, kurang umunya tuh. Lumayan tampil lima belas sisa frisbee masih 7 hidung us kasih teman emat Uh, masa main di sisi slot enggak kasih jepe enggak mungkin dong ayo kasih paham biar penonton pada senang Udah. Aduh belum juga coba sisa 3 free spin lagi semoga ada yang mantap mantep gelasnya jadi ini mudu petirnya mana us bungu dulu kasih bungu kasih gelas dari pecahin dong cincinya pecahin dong petirnya dulu us. petirnya dulu us. mantap merah jadi hijau sekalian boleh biru boleh biru dulu hijau nusul dong harusnya sih gelas harusnya gelas konek kuning sekalian kuning aduh duh duh duh, duh, duh, duh, duh. 43.000 kali 22 muduh 960 lumayan cuman blur yang tanya-manya mana cuma di CNN roster dong situs yang paling gacor bos baru 10 spin awal belum kelar aja udah dikasih JP mantap-mantap ah, lumayan JP 100 eh sejuta seratus kita coba kelarian crispy nya dulu sambil kita coba mikir enaknya main gimana kalau udah dikasih JP di bed segini itu enaknya turun bed biar kita cari profitnya di bed lebih kecil karena kalau diterusin mesinnya nyedot seluruh percaya aja biasanya kayak gitu Olympus ya eh, udah lumayan paham lah karena udah lama juga gue main Olympus makanya udah mulai paham pola-pola nyedotnya kapan JP nya kapan lah kayak gini kita turunin bednya aja dulu ke 800 aja double change nya aktifin kita coba cari frisbee frisbee nya aja kita coba di 10 turbo dulu eh, yang yang ranya mainnya tadi di mana Bang kok baru, baru baru baru awal spin udah dikasih jp kita main di cnn slot seluruh linknya saya taruh di pin komen intinya langsung cus aja jangan ragu jangan bimbang main slot cuma di cnn slot sudah pasti JP berapapun dibayar lunas langsung cus cobain aja seluruh linknya dari pin komen kita coba kelarin free spinnya kelarin ini nanti kita coba pola-pola lagi ingat ya gue ingat ya seluruh tadi kita mau udah agak barbar 4800 langsung 10 kali quick langsung dikasih free spin meledak juga 1,1 lumayanlah terus kita karena udah paham udah punya seus kayak gini kita main di turun bednya aja biasanya kalau 4.800 eh, itu kalau nggak di 1.200 ya 800 nya jangan di 2.400 nya kalau di 2.400 nya masih nyedot kalau 800 nya kan kita main santai sambil cari, cari profit profit tipis gitu aja yang penting double ceng aktif biar kita dapat free spin lah kalaupun nggak ada free spin buat kalian yang masih penasaran nanti tuh kubui biar kalian paham pasti nggak ada isi kalau udah JP, jp kayak gini tuh auto pindah aja cuma gue ya hari ini mau kasih kalian lihatlah oh kayak gini cara main Zeus oh kayak gini oh jadi kalian paham ritmenya nara masih sisa 10 free ya nah, putaran lagi delapan tujuh gara ada yang konek konek nih kurutak enggak mau nah, kita akan coba ya biar pecahannya dulu memang nah, masih bagus kita lanjut main terusnya kalau enggak paling kita coba lah nanti biar kalian paham saya coba 30 quicknya dulu karena kita tadi dapat Brisbane yang isinya lumayan di 30 quick tadi sih di 10 quick cuma kita coba 30 lah biar agak lama andikit kita lihat ada petir-petirnya enggak atau skater-skater 3 kalau udah sering skater-skater 3 itu tandanya mau dikasih skater isi kalau enggak petir merah sekalian kalau kalau keluarnya petir-petir biru itu tanda-tanda kalau enggak kali 50 free spin masuk gitu ya kalian pasti paham lah yang udah lama main Zeus lah game ini udah hampir dua tahunan tiga tahunan lebih kok pasti kalian yang suka main kayak gini paham yang penting ingat jadikan game ini sebagai hiburan semata jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian biar kalian tidak terlalu oleng mainnya pakai uang dingin saja bukan uang dapur biar istrinya nggak ngabul-ngabul juga spek to the game kita masih sisa 14 putaran lagi hmm, belum ada yang Petir-petir mantap, kan? Iya, biasanya tuh Zeus kayak gitu. Kalau ngasih di awal, dia agak susah di belakangnya. Makanya, biasanya kalau aneh langsung kabur. Cuma kan ini buat pembuktian aja, biar kalian lebih paham. Zeusnya tuh kayak gini. Kalau udah dikasih kayak gini, tuh auto kabur Kalau dikasih kayak gini ya lanjut gitu loh. Ini sekadar informasi aja lah, bukan kurang satu ini kan ini kurang satu juga kalau enggak malah jarang turun salahnya ini cincin, cincin Hmm, belum ada kan enggak ada petir enggak ada enggak ada petir kan dari tadi di 30 itu kita coba hmm, bui aja apa ya kita bui di 2400 lah ya, biar genep saldonya sejuta gitu kalaupun enggak ada isi ya kita buktiin ke teman-teman lah biasanya kalau skater udah ada isi itu selanjutnya gak ada isi atau enggak kalau JP di awal itu enggak ada gitu loh karena polanya cuma ada dua kalau enggak nyedot banget ya muncrat banget paling sekali muncrat harus auto kabur enggak bakal dikasih lagi Nih, masih siasat 10 belum ada petir konek konek petir kali dua kaldu kalau bahasa kita tuh kaldu kali dua Kaldu kaldu yang lumayan manis kah hari ini? Oh tidak, belasnya masih kurang dua. Nah, ini naik 100 aja udah hoki tuh. baru separuh dari buinya lah kalian paham. Ya buat kalian yang play play lama pasti paham. Pola polanya sih cuma kayak gitu. Kalau awal di, di awal ngasih, di, di akhir tuh biasanya tuh kasih petir lagi. Ah nggak mau. Aku tuh pengen cincinnya yang turun, bukan mahkota gitu loh. Hmm, masih season enam, periskin lagi. Igunya kurang satu, nanggung banget. Hmm, tapi nggak dapat biar gini harusnya. Nah, hmm, uh, jadiin aku ujungnya dulu, ujungnya dulu boleh. Terus atas itu ya, ungu, boleh. Nah, merah, nah, merah. Nah, kalau ada isi-isi lumayan, udah seratusan lebih. Ini udah lebih dari cukup sih. 2000 sih kalian aja kalau emang kalau habis kita jadi, jadi awal pasti di akhirnya tuh dapuk. Nah ya tadi doang muteratnya. Untung aja kita mainnya di bed baru -bar. Coba kalau di bed 800, oh sakit hati cok. Makanya tuh biasakan kalau di awal itu coba di bed aja ber-bar dikit lah. Kayak modal 100 ya di bed 200, 500, 10 kali aja juga cukup lah. Nah, segitu dulu video dari saya terima kasih yang sudah menonton bye bye